Wah, kok suka, caca? Ini barang harus Ini ini, saya Nini, 때문에, creator, tam, these, ini nilai radhi pepeeran, buet laki di yang mengundang setan gak kosong ini king dari so lewes diriku yo setan setan sing kreketan ingin menyesatkan bawa lo malah aku nih lo iya oke nih lo oh aku mau kok pakai ngarapana arbei kurang aku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 Terlalu ya kau yang ingin naikin? Wes, cak mas, mas, mas, kau garing apa urung wah, kok ngerti kang ya? iya, arpen yang langit iya, garing sering Piro, say, garing benek-benek ini benek, lima yuk, kalau lima puncul ini masuk hmm. jadi, sama ini, bea, ini seawal ini, wani rabi ya, lak wani <laughs> <yuk. Gandanya, laughs> ini panggah wani ya gandang ini ya, enak tapi iya. lek poso terus ngene iki lho prayo ndak masuk. Engke goro-gorone ya iki lho mepe iki. Pas ngumpul. Lek sir ndang sat-set sat-set ya to, ndang mm. rapi terus tak gua isik. Lah ya ngono. Isin awake nek ngono lho, jan enek bocah ngono. Bocahmu ngene tapi rondo. Pa, rondo pah rondo yo aja. Hah? Oh, aja wong aku sik bagus ngene <laughs> masuk oleh rondo, heh. <laughs> ya. <laughs> yang penting ya di ya ngempet lah, di guru-guru setan memang iya, <laughs> <laughs> yeah, setan ini bangga, enak, ya iya, kilap ya, tapi di luar-luar itu lah, terus posisi ngelak nah. tapi ngempet, tapi karena nyambut ngambut gai, mm. poso rapo hmm. Kesalahan gitu. nah aku tau, aku ngerwak ceramah-ceramahnya ngono kubuyong. Eru, saya nggak teloek. Eru, teloek, teloek, youtube, Gus -e, Imam. Gus -e. Imam, mam, sirup, mendingan. Iya, gitu. <tuk> <Kaya>. gue, oke. Malah tau kan, <tuk> <dilo> youtube-nya, -e, <tuk> jawabmu gak ceramah. Oke, wong, iya. Ya, paling endak, yo, endak sendu loh, sakrept. Nggak usah, yo. Kan termasuk ya, wak, mui, ahli sunnah. Oh, woi, pangkat jamaahnya, pangkat. Ada ruqan, ada pucah-pucah gitu. Balas, udah wa sudah la munsonaqallahu alamin sau Tidak semampunya Karena kalau berlebihan Tidak jadi dosa Kau Hasilnya aku mau harus tangi petang orang petang nih, suara suarane lorong kuping aku ini jenis kudu setan lah setan apa poso-poso setan jarak imam gede loh di kerangkeng imam gede, imam gede gus imam aku ini udah ngomong itu aja ngetahin imam yorah aku iki sanak-sanakku katam kelas SD tenan yo dasar setan Mas bulan opo ae kodrat iki lho kok roh setan ya kok nantang bulan Ramadan Ora kok kada marang pangeran yo ayu ta pancen bocah purung ngaji cilik seneng ana sik es ora ta garingne iki contone ya kaya sing kok lakoni kui man lho aku ngalami opo ngaku lho waras ora kesurupan nyene lho le mam cah bagus jarek momong kowe cerita lelaki itu ada pegawai gudang ngaji dada di sini di ruang tuamu Yo aku salah si jenis aku ini digudang ngerudemit gimana lho? lho? jari imam gede lho? turunnya Wong puasa wang ibadah oho -oh, sampean bener tapi jari negus imam lelaki itu lakon helsing api ini pahalane ditambah ditambah ditambah gimana lho? mosok, aku ngine -ngine -ngine -ele -nak aku katam Al Quran kawet SD, cari <tik> corong tak kaguan,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 A ah, mau ngilek imam di kudodem imam nggak percaya hmm, hmm. pun monggo sama jelas nih gus waktun soal saso -soh no pulau sumba gak akan <laughs> jadi yang ini loh uh, menurut gus imam eh maksudnya menurut kitab sih tau tak sinaun nih ya tuh jadi wayah hormat terus setan-setan bodoh di kerangkeng Ku ini ya beneran aneneng, yo ya ku di digagas. Lah wayah Ramadan ku ya bangga enak. Mau si setan ini ya memang ku terlihat jadi gudo, loh. Tapi ya, yo ku dunia dewi, juru hati jeruati, ya yo di tuh ditoto tenanan. Oh, jadi ngurungi ora oleh, ya loh. Jadi wayah muda ngaji yo ngaji rasa dadak diupret-upret boe, eh, rasa diupret Pak pae. Wih, kudu ningono, menurut aturan, menurut tatanan gitu Jadi, orang kudu terus diobrak-obrak terus baru budal Jadi, niatnya orang serono terus si kongkon Jadi, kudu tim ke kunci niat ini Gak cerai, turun nih, Bang Bosowi, potong ibadah Nah, ya bener Ya bener, turun ibadah turun lagi batas. Oppo nes yang sing ngaji, oppo nes yang gelem tandang gay, sing si pateng ibadah malah dobelapet. Gunung kelebihan nih Gunung Imang. Oh, saya tahu kerugutu. Aku ramah barang Gunung Gay. Kaya sing tahu tak? Kamu kan selalu mengikuti kan? Sing bau mulut orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa itu aromanya lebih wangi daripada kasturi ya allah, moshokus malah cicaca, ngabuni loh, jadi ini menurut hadis riwayat muslim, walahu lufu fami soimi atiabu indaulahi mirrih Al misik. Jadi sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Gue ngono gue lo. Jadi terus ojo yuk maksudnya gini nek sani paneh, gue ngono gue paribasan. Ojo yuk cocok jajal. Gue ngono ya bangga. Hah ngono ya bangga? Hmm gue ngono. Malah zaman jajal loh gue. Jadi jadi gini gini maksud gue jadi ingin, ya, termasuk sanepan, makanya kitab itu kafeh butuh penafsiran. ora kenek kok, bulukos utuh kafeh ngini, maksudnya ngini. Nanti kok, ayo ya, panggah ndak enak, tapi tafsiran negeri secara, hmm. secara tafsir wiwi, inti negeri api. Orang masalah, oleh pahala negeri gede. Oh, hmm. Allah. Oh, Allah. Nah, ya nah, makanya nek, bulan poso ya makanya rahmat nah, medun, ya, bulan ya, ampunan Nanti yo, ya, kutune yo, ya, adewe, enggak kesempatan sing ini kemang sing tumipu namu sa ulan itu dalam setahun, eh ya, ngono wimang, nanti yo ya, wis, lumayan apilah mas dek, ya, ini kemang ya, sudah dibaca om neng turu ya toh, awak mengaji nih man, ini kemang, ini ki, tapi yo, ya, terus lek like, jagungan ngono mang yo, krumu konjo bola kemang neng jo por, krumu rasan-rasan krusi malah ngisi-ngisi. Jadi daripada ngono kuwi mang ya jaler resik, koyo ngene iki pendulon. Iki koyo ngene iki tresiki lu tak pahalamu yo imbo. Ngono Jadi Dadi digunakne kabeh kesempatan aja mek diwe turu. Nah aja do turuhi pahala. Resik, -resik musola ngene iki pahala yo. Jadi sing ibadah ning kene iki sing lho ora sing sing ibadah ngono ta. Sing ibadah iki lek musolane resik. Saya seneng sing teko seneng ibumu bapakmu nengomahi yo seneng bangga ya doanya bangga naik terus ngaji dan lain sebagainya Mereka itu jadi ya, yo us mau lah jadi tidak perlu turut-turutan udur marah aku ini ya toh kultum tahun siang-tahun pengajian-pengajian itu jadwalku ya poaded ya lagi ini-nya panggilan ini-nya baca pondok dia mesti Gitu, maksudku, ya, menurut gue, memang, apa maksudnya? Ini generasi ini ya, toh, ya, biar cara Anda yang bre, Dewi berkembang, mengaji hmm, gitu. jinak, saya tinggal telepon nih, soal pokoknya. Halo, assalamualaikum, berat -berat. eh, berikutnya. Hari. Alhamdulillah, saya. Halo. Ini, eh, sinyalnya ini kirang saya menawi. Nah, uh. Alhamdulillah, saya kang. Berbon, pondok nopo tang Yo, dia tangguh amat lah. Dia ngaji oleh lari-lari nih, kira. Gitu. Beri pun. Temuti nih. ngajari lari-lari nih. Eh, hmm, dia lagi nih daripada berenang-lenggriyon nih. Kalau kan ngupaini lager nih, ini kan dia di dalam Aturacara. penggih darusan timbangannya nopo, timbangannya nganggur, timbangannya namun tilem maut. nah, bisa malah mati nah, yang ini gimana ya jaluk, ngisi-ngisi untuk pimpang aku tadi, kita termasuk poso ini termasuk rame, cokok ya, bingung aja sampai apa tanggal aku ini sampai ore-ore anak apa disebut. Jadi iki musolayu kudu terus kok ewangi, ya kok ewangi bicara ini kudu ngono, kudu aku tuh dari generasi, generasi ini gusi mami, kudu rotol satu-satu ngelanjutkan rotol. Duh, emang kau sengaja? Khusus, khusus, khusus. At mau ngacilan yang hmm. singgah ini? <s Shiva> dengan, itu itu. Amin, dari pecah peluru dari udah lihat cek apa ngaji nih macet dedek bangga aku yang dikalah ini sampai camah mau malah tidak roh sama ura cerah aku jani ura cerah mah yu mac kerungu kau jabo suarane gemberendeng kayak nesu rong ngaji dan jagungan yang burine itu kerungu tuh kau corong sampai isin aku ngaji kecikat rene maksudku ini siapa yang kayak kau rame rame oh.. tapi.. obat buat nih sini sini kok mikmu mikmu wah.. Iman ikman rana pusuwa.